Rahasia skincareku selama ini yang menjadikan kulit wajahku tampak lebih cerah dan bebas jerawat yaitu skincare Holy Skin Rose Jelly. Produk ini dipakai pada pagi dan malam hari sebagai serum dan pelembab. Dapatkan dua manfaat dalam satu produk. Serum dan pelembab, lebih hemat pastinya. Produk ini telah terregistrasi di BP POM, bebas alkohol, bebas parfum, dan bisa digunakan untuk kulit sensitif, sehingga aman digunakan untuk semua jenis kulit. Pemakaian skincare ini bisa juga dicampur dengan toner, sunscreen, dan obat total jerawat. Holy Skin Rose Jelly memiliki kandungan niacinamide sebesar 3%, ekstrak mawar, ekstrak aloe vera, dan ekstrak royal jelly. Bentuknya gel dengan tekstur yang ringan. Langkah pemakaian: Holiskin Rose Jelly. Bersihkan wajah terlebih dahulu, lalu oleskan Holiskin Rose Jelly.